Selamat datang di Inti Tutor, Channel yang membahas tentang dunia per-youtube Bawang itu dari masalah kecil sampai masalah besar Itu semua ada solusinya dan ada triknya Jangan lupa untuk datang di video aku yang terbaru Karena aku selalu mempromosikan ya Channel-channel itu secara free dan gratis Nah jadi Masalah kali ini datang dari salah satu member juga Dia nanya gini Bang, kalau kita nonton video kita sendiri, itu bisa dimonet apa enggak? Nah, jawaban ini memiliki dua jawaban pasti. Bisa dan enggak. Jadi dua ini tergantung cara main kita itu gimana. Kalau main kita benar, pasti bisa. Kalau main kita salah, udah pasti enggak bisa. Aku kasih tahu dulu ya, nggak bisanya ya, biar nanti jangan sampai salah paham. Gue kasih tahu dulu yang nggak bisa gara-gara kita nonton video sendiri. Yang pertama, kita menggunakan VPN. Oke, sebagian orang penjual dan sebagian orang-orang yang jualnya itu, itulah katanya nggak terdeteksi dan bergaransi real dia nipu karena dia hanya ingin uang kamu pure dia nggak mau ngebantu dia hanya ingin uang wajah lu hilang ruang channel nggak berkembang dan udah terdeteksi oleh pihak YouTube pihak YouTube pastinya selalu upgrade yang namanya AI atau alat pendeteksi mereka yang sering terjadi pihak YouTube nggak mungkin ingin kebobolan oleh orang-orang yang menggunakan hal-hal seperti itu di YouTube ini bukan tempat mining ya. Yang dimana kita maini aja, lalu kita dapat uang, enggak, gitu. Jadi iklan itu bakal tayang ke orang-orang untuk dipromosiin dan dibayar oleh pemilik iklan tersebut. Agar produk mereka dikenal. Jadi kalau kita menggunakan VPN, itu kan udah jelas. Kita menggunakan banyak HP yang nontonnya, kita-kita aja padahal enggak ditonton. Jadi... Kita salah satu channel yang gak mungkin berkembang kalau menggunakan VPN, Walaupun yang menawarkan nasi garansi Dan ngasih-ngasih tips-tipsnya itu semua real Cuman mau uang kamu aja Yang kedua Yang kedua merupakan Cara klasik Kita nonton video kita sendiri Dan berulang Nah, cara ini sebenarnya bisa dilakukan dengan baik dan bisa juga dilakukan dengan yang salah Seperti yang gue bilang tadi ya, kita ngebahas yang salahnya dulu Kalau emang kira-kira nanti mau langsung yang bisa dilakukan langsung lompat aja ya Mungkin 70% dari durasi video ini boleh ditonton Langsung lompat aja pun gak masalah Nah, yang kedua ini menggunakan banyak perangkat Banyak device seperti gue bilang, gue menggunakan, salah satunya kita bilang aja ya Kayak kita ini menggunakan satu HP Menggunakan dua HP Nah, belum lagi perangkat dari PC atau komputer Kalau misalnya kita punya support Terus kita juga bisa juga menggunakan punya adik, punya kakak Tapi kita nggak mau habis kuota. Kita hanya menggunakan berdasarkan Wi-Fi Free, mungkin di rumah kalian ada Wi-Fi atau kalian menggunakan wifi yang ada di kantor, di perusahaan, atau di tempat makan atau sekaligus di kafe. kalian udah banyak bawa berangkat bawa banyak bawa device atau bawa banyak atau banyak bawa perangkat perangkat yang bakal nonton video kita sendiri. jadi kita menggunakan ya satu aliran wifi. jadi satu wi wifi besar ini dibagi Nah, dibagi Jadi, HP 1, HP 2 HP 3, HP 4 Komputer, laptop, PC Tablet Nonton video yang sama Melalui saluran yang sama Jadi, ini kan dibagi nih Wifi-nya dibagi Itu berapa device atau berapa perangkat Yang nonton video sama melalui ini Nah, kalau dia sering Tapi perangkatnya beda-beda Misalnya, ini kita punya 2 HP, 3 HP menggunakan Wi-Fi yang umumnya di rumah ya. Menggunakan wi yang di rumah. Dan nggak ada penambahan dari perangkat baru atau perangkat yang bertukar. Jadi cuma menggunakan satu Wi-Fi aja untuk beberapa perangkat. Kalau dan video kita, nah ini juga terdeteksi. Karena satu aliran ini, nontonnya itu-itu aja dan perangkat yang digunakan itu-itu aja. Ini yang mudah terdeteksi banget oleh pihak YouTube. Gimana? Nah, bisa terdeteksi. Seperti gue bilang, dia satu aliran WiFi. masuk yang ketiga. Nah yang ketiga ini yang sering banget dilakukan oleh youtubers pemula. Gue harap kalian nggak melakukannya ya. Sebagai youtuber pemula itu, videonya masih sedikit. Ya Masih sedikit Ingin dapat jam tayang banyak Atau bisa kita bilang Ada penyakit namanya Males ngonten Jadi mungkin dia punya video Masih rest di bawah 20 Jadi dia berpikir gimana caranya Agar Videonya banyak yang nonton Dia melakukan Cara curang Gue juga dulu pernah ngelakuin ini, ini berikan pengalaman pribadi aku juga. Memang masih zaman dulu kali ya, yang masih uh, Wah banget. Dan mungkin yang masih main Youtube tuh masih sedikit banget. Ada yang namanya tuh main dia. Buka, tutup video. Jadi dia ke browser, dia buka videonya sendiri. Tapi nonton pasti pake akun dia juga. udah jelas terdetekan kalau udah nonton video sendiri masih pakai akun sendiri jelas sangat banget terdeteksi jadi gue sarani buat akun kedua ketiga ya nggak mesti ada videonya tapi nonton pakai video itu pakai akun itu agar nggak mudah terdeteksi eh ini kok cara yang bener jadi itu cara yang salah tadi. ya, Itu cara yang salah. Dia masih menggunakan akunnya untuk menonton. Oke masuk tahap yang keempat. Kebanyakan. youtubers itu minder ya. Minder banget karena. Videonya masih sedikit yang nonton. Mungkin di bawah 100. Atau di bawah 1000. Atau di bawah 10.000. Dia minder. Jadi pada akhirnya. Dia. Nonton videonya. Mungkin belum sampai beberapa detik mungkin masih iklan pun, masih iklan tayang pada videonya tadi nih masih iklan yang kita nggak dapat ya masih pihak youtube aja yang dapat dia masih iklan di close-nya nongol video bentar di close-nya nanti dibukanya lagi beberapa detik di close-nya dibukanya beberapa detik di close-nya nah ini ini yang bisa membuat channel kita nggak berkembang dan jam tayang kita nggak mungkin nambah Ya, enggak iya banget. Ini banget, banget, banget. Dan kesalahan yang kelima, ya, gue udah gak tau sampai 5 kesalahan nih. Nanti gue prepare semua ini, gimana caranya yang benar dan yang baik agar bisa naik jam tayangnya. Padahal kita sendiri juga, nih, yang nonton, tapi ini ada cara juga. Oke, yang kelima, mengharapkan durasi dari short. Buat kalian yang main di short, itu mainnya kejar subscriber, Jangan yang namanya Orang-orang yang main di short itu ngejar Jam tayang Bisa kalian bayangkan kan Durasi dari short itu mungkin 60 detik atau cuma 1 menit dan sementara yang kita butuhkan Itu 4000 jam tayang Kalikan deh berapa lagi Kalau kita cuma main di short aja Jadi kalau orang-orang yang main di short Itu harus yang namanya cari subscriber. Kenapa gitu? Gue udah bahas di sebelumnya kenapa video seru itu bisa nambah subscriber sangat pesat Itu, gue udah bahas. Boleh cek, boleh cek, boleh cek. Tapi kalau untuk mengharap jam tayang harus lebih sabar. Tapi pada tahun 2023 itu juga udah punya solusi. Kita bahas next lainnya. Nah, ini kali ini gue mau ngebahas gimana caranya ya. Gimana caranya? Itu di yang salah Yang mungkin sebagian orang Udah lakukan dan gak dapat Manfaatnya Ini caranya Seperti yang gue bilang tadi Yang cara pertama Agar gimana caranya kita bisa nonton video kita sendiri Dan nambah jam tayang Bisa gak kita nonton video kita sendiri? Bisa syarat pertama Kita harus mempunyai Beberapa akun Beberapa akun Jadi kalau misalnya kita nonton video kita sendiri Dengan akun yang punya Video-video kita Yang kita harapkan untuk monetisasi Kita nonton video kita Kita nggak bakal nambah jam tayang Jadi nambah jam tayang itu hanya untuk Orang di luar itu Jadi untuk orang ya Kita untuk berbagi Karena nanti bakal ada tayang iklan Nah ini yang bakal menjadi nilai jual Dari channel kita yang kedua yang gue bilang lagi tadi itu namanya wifi sebagian orang ingin ngejar jam tayang menggunakan banyak perangkat atau banyak device dari satu aliran wifi ini pure sangat berat dilakukan dan cenderung gak bisa jadi satu device kita, satu hp kita ini komputer, laptop Ketika sudah menonton WiFi atau menonton sebuah video, itu bakal tercatat. Berapa kali kita nonton, dan berapa banyak durasinya. Mungkin kita nonton hanya setengah, nonton hanya beberapa detik, itu bakal tercatat. Real, bakal tercatat. Jadi kita banyak device kalau masih satu aliran WiFi yang setelah dibagi-bagi terus mirim lagi jari-jari yang sama, ini kan baru bolak-balik nih satu. Banyak device-nya, itu terdeteksi. Jadi gue sarankan kalau yang mau kayak gini, Cari aja paket internet yang murah. Gue dulu gitu juga. Gue dulu gitu juga paket paket paling murah provider tempat gue sinyalnya jelek. Jadi satu HP itu satu kartu, dua kartu, tiga kartu dengan nomor yang berbeda-beda. Kenapa harus berbeda-beda? Karena gue mau satu HP gue itu konsisten. Dia nggak menggunakan WiFi yang nggak menggunakan satu jalur. Jadi jalurnya banyak. Nah, ini yang enggak terdeteksi tadi. Dan yang ketiga, satu HP itu gue sarani punya 5 akun channel. Jadi kalau misalnya, caranya yang ketiga ya. Nah, channel yang pertama gue nontonin video gue dari video 1 sampai video akhir. Gue nontonin itu bisa satu-satu, bisa dari playlist. Nanti browsernya gue tutup. Sebelum gue tutup, sebelum gue, gue pindahin ke perangkat yang kedua. Ke channel, channel yang kedua, atau akun email yang kedua ini satu hp ya, satu hp minimal, gue saran ini 5 jadi ini gue pindahkan ke channel gue yang kedua setelah domain order ini, gue pindahkan lagi dia ke channel ketiga channel keempat, channel kelima, nah setiap pindah-pindah channel ini, semua hp nonton setelah kita punya dua hp, satu laptop, satu komputer itu menggunakan, yang gue bilang tadi Kartu seluler yang berbeda Dan ada beberapa channel dari setiap perangkat Ini yang harus dilakukan Ini yang harus dilakukan Dicatat Oke oke oke Nah yang selanjutnya Gue lupa Mana catatan gue sorry, sorry. Gue Nego catatan dulu ya Oh iya yeah. Yang selanjutnya gue bilang tadi Gak nonton full Siapa ini yang ingin nonton videonya sendiri, tapi nggak nonton full videonya? Seperti yang gue bilang barusan tadi ya, kesalahan tadi itu cuma buka, tutup, buka, tutup. Itu jangan kayak gitu. Kalau mau nonton jam tayang naik, usahakan nonton channel kita itu dengan durasi full. Durasi full. Kenapa durasi full? Kita juga ingin channel kita ini ditandai, atau CTR-nya, durasi nonton Intensitasnya ini semua naik. Jadi kita nonton video itu buat aja full. Nonton aja full, jangan nonton cuma beberapa detik tutup enggak tutup. Itu nggak bakal terdeteksi. Jadi kalau misalnya kita nonton Satu jam ini ya, Satu jam ini misalnya channel kita yang nonton 5, 5 video aja. Durasinya kita bilang 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Ini kita nonton full. Tonton full. Tonton full. Tonton full, tonton full. Tonton full. Nah, balik lagi ke channel yang satu, ke video yang satu tadi lagi nih. Kita nonton lagi full, kedua full, ketiga full, ketiga full, lima, full, Itu yang bakal nambah jam tayang. Jadi kalau misalnya kita nonton video satu ini cuma 2 menit. Paling dia 5 menit semuanya. Video 3, 3 menit. Video 5, video selanjutnya 3 menit, 3 menit, 3 menit. 3 menit dan balik lagi ke channel satu. Nonton lagi. Ini buang-buang waktu. Karena setelah 2 menit kita nonton lagi. Kita bakal dihitung lagi ke 3 menitnya. Kan sayang. Saya Sayang banget. Jangan pernah lakukan hal seperti itu. Jadi nonton aja video sendiri full. Itu kita nggak rugi. Dan bisa nambah jam tayang. Paling segitu dari aku udah cukup lama video ini ya. Sampai jumpa di video aku yang saya. Jangan lupa. Aku bakal promosi channel-channel yang komen di 10 pertama. See you.